Manusia merupakan makhluk sosial yang dimanapun dan kapanpun membutuhkan manusia lainnya untuk bisa saling membantu, saling menolong, mendukung, dan bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia. Oleh karena itu, kita sebagai manusia dan makhluk hidup sangatlah penting untuk menjaga silaturahmi. Selain membuat orang lain yang kamu kunjungi merasa senang, silaturahmi juga memiliki banyak hikmah dan keutamaan. Di episode kali ini, kita akan melihat kebersamaan keluarga dalam membangun silaturahmi. Tahu keseruan kali ini? Yuk ikuti perjalanan si Jul santai, unik dan luar biasa. Let's go. Seperti inilah semangat kekeluargaan di wilayah Rompong, Kolopo Sulawesi Selatan. Tepatnya di rumah Pasarup, sahabat Esjul, di mana para keluarga sanak keluarga milih perdatangan guna meri meriahkan acara pindah rumah. Ya, memang sudah menjadi tradisi di sini ketika sanak keluarga telah berkeluarga pindah rumah menyambut bahtrah rumah tangga yang baru. Nah, di sana yuk kita lihat kakak dan om ini lagi bikin apa ya. Wih, ikannya super-super banget ya om. Ih, tidak kesabaran ingin mencicipinya. Nah, kalau kakak yang tampan ini namanya kak Anci Kak Ancis pintar ya bakar ikan Hasilnya mantap Layaknya ikan bakar yang ada di restoran terkenal Kak hati-hati asapnya Nanti asapnya kena wajah kakak Kalau keseringan-keseringan diasapin, Nanti kakak tidak ganteng Hehehe Cukup ikannya aja ya kak dia asapin Nah kalau ini Tante Dewi sedang melihat rumor sobat kelapa, Sabut kelapa inilah yang digunakan untuk membakar ikan sob. Tidak hanya ibu yang datang, sahabat Esjul. Bahkan adik-adik kecil imut ini pun juga datang ke sini. Sungguh betapa senangnya ya, sahabat Esjul, jika melihat kekerapan seperti ini. Aku jadilah lapar, sahabat Esjul. Yuk, kita intip di dapur. Let's go! Ibu ini lagi bikin apa ya? Buna saran? Hmm, ternyata Ibu ini lagi bikin lawak Tau kan lawak itu apa Sahabat Esjul? Lawak merupakan makanan tradisional di sini. Makanan khas ini berbahan dasar gentung pisang mentah atau bentuk pisang yang disiram dengan air ikan lawak. Memiliki bentuk fisik seperti urap di Jawa, yaitu sayuran yang dicampur dengan parutan kelapa berbumbu setelah bahan yang semua sudah tercampur seperti adonan kacang Lawa kelapa dan jeruk baru dek kita santap hmm nyos nah, enak